Nah proses pembakaran Juru bakar Pak Tiara Menghipul Juru bakar Cici nah, Tinggal nih Pauci nih Bang. Hmm. Wah, Mungkap ayam mau bikin ayam bakar malam ini. Wah, bikin Membakan acara. Bayang. Bikin acara lagi nih, Pak Dian. Hmm, bikin acara lagi. Wah. Bakar ikan dulu, bakar ayam. Ayam ya. tanggal merah. Ikannya mana? Uh, ikan di depan tadi. Oh, ikan ikan ada juga ya. Ada. Mak, ayamnya 50 potong. Ini makan satu kampung dalam kayaknya nih kita hmm. nih. bikin air rasam Oh ini di di apa dulu nih? Ungkap dulu untuk bikin bakar. Oh ungkap dulu. Hmm. Kayak kemarin itu Oh kayak kemarin. Hmm. Hmm. Apa aja bumbu ungkap nih? Kunyit, halia, lengkuas. Oh jadi kayak ayam penyak itu lah ya? Ha -ha. Oh uh, jahe besar besar ya tadi ya iya besar besar ini oke oh. yeah. iya dua kali rebus ini akan hmm. ngap jatuh tak tak jatuh juga kok tak sekali jatuh ya? oh. uh oh. nyantingan oh. tak kalau nggak hujan nanti kan kayaknya ramai iya nak mendung lagi nak hujan lagi tapi hujan hmm. hujan bawa angin nih yeah. iya mudah mudahan hmm. jangan hujan hmm. wah, mantap jadi kita bakar di mana nih bang bakar di depan tuh udah ada liburan itu depan wah udah masak mixer belum jadi jadi mixer mana pakai itu ada tuh belum pasang wow malam ini kayaknya acara dangdutan kita nih hmm. <laughs> acara Membuka dangdutan tak muat deh masuk semua Uatlah itu tidak Takut yang lengket, bawah lengket gosong. Oh dibalik dulu nanti tak Oh bisa dua kali ya Dia tak lama kan tak lama oh. Mumpung hari ini hari pasca hmm. Dan kita merayakannya <laughs> Rame-rame Makan-makan Nah udah lama kami tak bakar-bakar nih Tak hmm. dapat libur nah. Hari ini libur ini sambalnya. Mbak sambal nah. sudah jadi. Tinggal dengan blender. Oh, di blender lagi nih. Nah. Wih, mantul. Sambalnya. Dipanas, tunggu dingin sedikit di baru kita Mantap. Oke, kita lihat ikannya dulu di depan. Nah, musik ada. Oh, baru punya dia alat sudah siap tinggal kita mainkan musiknya adek mau bikin apa dek eh Ih, ih, malu dia kena video Ih, ih, malu dia Malu dia kawan kena video Ah Kenapa dek? Nah, kita bikin jeruk Minumnya, minum jeruk Biar seger hmm. Adik yang bikin ni ya, adik Ya, adik yang bikin Aja Aih Oke, apinya sudah mulai jadi. Speaker sudah siap. Bentar lagi kita ke roke. <laughs> Wajib nyumbang sebuah lagu nih ya. Iya. Kita tengok nih. Ini speaker baru ya guys. Nah, speaker yang baru dibuat. Buat sendiri. Kita dengarkan hasil. Suara dia. Nah kemarin ini power pesan di Shopee. Kita mau cek sound malam ini. Jadi sekalian doa selamat nih. Mumpung ada PRT kita. Kalau untuk kawasan kampung dalam tinggal hubungi PRT ah ya. aman itu soal harga yang ditanya lagi soal suara yang dilakukan lagi oh bisa oke bluetooth ya wuih mantap tinggal tinggal mic-nya aja lagi nih ada Adeka, satu, Adeka, tiga, Apa Ini kan tadi Adil. Iya. Ini belum edoklah. Belum. Ada ya nah, hidup. Ah hidup Tapi tak ada suara ya nah, sana. Nah, nah, keluar, lah, keluar. Masih istimewa, Banyak ikannya Ayam keluar nanti apa sekarang? Hah? Pas lah keluar gitu Selesai bakar dulu ikannya semua, Bang Nah, selesai bakar dulu ikannya semua nanti ada yang bakar ayam pula, nah ya, nanti aja, bolehlah, apa bikin lah, bikin lah. baik uji dari bacaan yang patut top sukses selalu tuan dae juga tera gelagarnya buki bangkalan terakhir ini dari oh maaf batasi aku nih ah masuk ada ada ada udah jadi guys wow oh sedap nih yes. enaknya masa aja ayam bumbu dah turun. Bumbu, turun. Oh minyak kedian dekat tempat kocian. Kalau minyak. Minyaklah. Oh, yes. Minyak. Hilaklah. Minyak Masuk <tip> <tip> Kali masak ramai ya, datang ya, anak anak ya. Nah, inilah waktu puncak. Makan-makan bersama. Anak-anak ah. itu bagikan pol, sepotong-sepotong tunggu-tunggu, tunggu-tunggu, biar dia ambilin sini-sini, kata ambilin ambilin bala, ambilin bala, cepet banget, cepet ini Sini, sini Sini, sini jalan, jalan, jalan, jalan, cepat, yang lambat ketinggalan nanti. Ah. ayo nikmati bersama-sama. woi orang itu tamu makanan el, ayo ayo ayo. Nah nikmatnya makan bersama-sama ya. Inilah keseruannya ini. makan-makan nih Iya. Iya. <laughs> ayo jangan gaya lambat-lambat